Misal, Al-Mulk disebutkan dalam riwayat Memberikan cahaya di alam kubur Makanya senangnya sebelum tidur, baca Al-Mulk Kalau mau latihan dulu Misalnya, ayat kursi boleh Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan? Kemudian setelah itu ada 3 kul Mu'awadzat falaf Ya ada Kul, kul huwa Allahu ahad Al-Ikhlas Kul a'udhu di Rabbil falak Al-Falak Kul a'udhu di Rabbin Nas Itu hadisnya jelas Sebelum tidur kita baca itu Ya tapi itu gangguan gangguan pengantar dalam tidur dunia tidur yang pendek gitu yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu diganggu setan kan ya setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi ya, setan dalam tidur pun mengganggu makanya ada yang mimpi buruk gitu kan ya ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga nah, tidur masih mencela kok kalau kamu nih kayak kan tidur tuh ya berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini mau tidur itu istighfar dulu enak tuh nanti, nanti eh, enak betul Masya Allah, istighfar 70, 100 kali, dengan kan sampai mendapatkan kekhidmatan zikirnya, Nabi aja istighfar setelah itu kemudian eh, biasakan baca Al-Quran kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi Allah Al-Falaq, An-Nas itu anak-anak, kalau sudah mulai dewasa apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini maka naik levelnya baca al ya ya itu kalau malam Jumat baca uh, Al-Mulk setiap malam Al-Mulk sebelum tidur di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk al alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahayanya dapat terus dapat dapat dapat dijaga oleh Allah salah satu kemuliaannya surah Al-Mulk